Ustad, Anna mau tanya, hmm. kan teman Ana punya utang ke Ana ya. Ana udah bilangin itu Ana lunasin. Apa apa Antum bilang apa? Ana ikhlasin. Antum ikhlasin? Ia. Ikhlasin terpaksa atau karena? Insyaallah ikhlas. Ikhlas saya ya, terus Ia. ya. Ia. Tapi dia tetap kok mau bayar. Ana udah bilang ikhlas, udah nggak usah dibayar. Tapi dia masih kokoh. Ya, pertanyaannya, kalau dia bayar itu Ana boleh ngambil enggak? gitu? <laughs> atau enggak kalau misalnya kalau ada yang kita ada yang meninggal? itu beliau masih dihisap nggak atas utangnya itu yang padahal ana udah ikhlasin enggak lah kalau antum sudah ikhlasin antum bertahan dengan keikhlasan tersebut ya, jadi kalau dia mau bayar nggak usah nggak usah saya sudah ikhlas kok oh, iya. ya. Allah Tuh. sudah tahu saya ikhlas <laughs> jangan kasih. diterima ya, ya jangan di, diterima ya nah, biar nah, pahala kita berjalan ya dibilang kalau kau kasih saya tidak akan terima tapi saya akan salurkan kalau kasih, tapi ini bukan untuk saya ya. Dia paksa kasih sudah. Mungkin dia tidak mau dia maksa-maksa. Ya udah ambil aja. bilang sama dia. Utamu sudah tidak ada sama saya. Tapi ini akan saya salurkan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.